Jadi, aku buat lagi, merepotkan diriku sekali. <laughs> ya, kurang lebih jadinya akan seperti ini. Hmm. Kok kayak kurang gitu rasanya? <laughs> ya aku Apa pusing -pusing aku harus remake? Uh, boleh deh sekalian belajar efek baru. A few moments later. Nah ini bentar-bentar aku tambah siap dulu, terus nah ini aku bingung sih sama efek yang di sini. Kok efeknya ada di blur? Ah ya udahlah. Um, coba yang ini dulu. Nah, lah kok gak ada perubahan? Wah rusak nih. Oh harus pakai dua efek. Uh, uh, uh, Ah, kayaknya pakai circle bagus deh. Nah kan bener. Hmm bentar ya, bentar ya. Ini kayaknya makan waktu berjam-jam. Yes. Ah, ah berhasil. Remix, edit, edit remix. Yaitu lah...